dulu guys ya kita cocok dulu habis itu bacot lagi guys mau kayak gila dikali seratus guys ya langsung di timo guys ditambahin enam dan enam gila auto cuan ini bestie terus dong terus mantap Ini adalah slot yang paling enak zaman now guys. Sebenarnya sih udah dari dulu guys ya. Gua main selalu di Kakek James guys untuk mendapatkan cuan-cuannya, cok. Dengan sisa-sisa cinta kredit kita 18.000 guys. Anjay. Tadinya sih gua depo 100 guys. Gua ambil 20 20 terakhir 40 sisa segini gua stopin ya guys ya. Kita ritual kecerot-kecerot gini dulu guys, biar apa bang? Biar mohon si kakek ngenti aunya guys ya. <laughs> aduh langsung aja kita coba colek colek di sini pakai sabun colek guys anjir. Oh langsung malah dikali 50 50 guys ya. Aduh emang udah panas sih gua dari tadi guys ngentit-ngentit Emang bahaya guys ya ian nggak bosen kah guys menyerang papa dan papa -apa. gua mau jelasin sih guys ya bukannya gua ngajak kalian bermain ini cuma dikarenakan emang udah zamannya sih guys di desaku semua udah pada beralih ke pragmatik slot kakek zeus olympus ini guys di sini gacor gacor juga guys kita saling bersaing dengan modal-modal recehnya guys modal 20 jadi 200 udah lumayan guys ya buat hiburan kita abang slot ginian buat hiburan hei jangan salah anak ngintiau lu pikir dua kali lipat tiga kali lipat 100 kali lipat goblik goblik kenapa bisa lu terpengaruh dengan chip jangan munafik guys ya chip itu adalah batang asu guys anjing banget pokoknya guys ya Kemarin gua kalah 21 B guys. Kalau dicuani udah berapa ngentit? Ngentit emang goblok lu. Di sini kita depo cuman 20, langsung aja gua cocok di 30 dulu guys ya. Kita cocok dulu habis itu bacot lagi guys. oke gila dikali 100 guys ya. Langsung moncrat di muka guys ditambahin 6 dan 6 gila auto cuan ini bestie. Terus dong terus Mantap sekali, biasanya gelas selalu ambles guys ya. Di sini mengkonek-konek petir merahnya gila. Sudah cuan 198 guys ya. Kalau chip berapa ini, cok? Anggap aja 3B guys ya. Kita dapat 3B, cok. Gila-gila-gila. Dengan bet-bet dasarnya guys. Wadidaw banjir hujan, angin ribut guys ya. Banjir hujan gimana bang? banjir petir, I'm sorry guys I'm sorry gue saking kegirangannya guys gila, gila, gila gue nyoba di laptop gue main 3 hp sih guys ada yang main HDI, ada yang main Zeus dan di laptop ini gue main pragmatik guys wah gila dikasih bener-bener gacor parah pada malam hari ini guys ya gila-gila-gila belum malam sih guys ini masih sore cok Gua dapetnya sore ini guys mantap karena eh, karena kakek merah atau slot papa apa udah ketai guys yang ada gua rungkat dan rungkat beneran guys anak-anak pada ngetawain gua. lu daripada beli-beli chip gak jelas anjing anjing lu udah abis berapa ngentiau parah guys ya dibuat 60-an aja kalau 20 B udah 1.200 yang kita keluarkan memang babi si Leon anjing anjing di sini paling abis 200 lu udah kapok guys udah gak berani gila ditambahin prispin guys ya mantap mantap jiwa cok kita lihat dan kita pantau colok-colok terus wahai kakek lagnatku berikan kesangianmu dong kakek serang dengan petir yang cetar menjahanam guys ya kita harus memberikan petir dari neraka jahanam co wahai kakek dajal luncurkanlah petir merah dalam skatermu gila goblok goblok gua gak pernah maksuin di olimpu sih guys stress gua lama-lama co 10 10 mulu benci banget gua tapi not bad guys ya namanya juga skater gratis tidak beli-beli guys kita nikmati aja peraturan eh peraturan kenikmatan yang diberikan dari kakek dajal ini co not bad biasa dapat segini sebenarnya hati sih udah mau marah-marah guys ya dari tadi juga udah marah-marah loh bang <laughs> Aduh, cara daftarnya gampang guys mungkin kalian yang sudah tahu ya udah tahu biarin lah gue cuman ngasih info aja buat yang belum tahu cara daftarnya ini bukan aplikasi download di mana aplikasinya bang nggak ada di playstore bang ini langsung lewat situs guys nanti link pendaftarannya gue taro di pin komentar paling atas guys ya kita cocok di turbo lagi semoga dapat cuan yang kayak kebo guys dapat cuan-cuan yang banyak ngentit-ngentit kita harus menguras dan mendapatkan cuannya, sih, guys. Karena di Papa, -Papa kita udah hancur total anjay anjay. Sedih sebenarnya, gua, guys. Demi subscriberku tercinta, gua menyerang di Papa, -Papa dengan Max Bed, dengan menggabung-gabungnya pengecil dan pengeceritan dari kakek merah dan kakek biru. Alhasil, gua tentukan melulu. Aduh, aduh, aduh, meninggoy, bosku. Goblik, goblik. Lu kayaknya sama sih sama gua, guys. Beneran lu cobain aja dah. Gua gak ngajak sih, cuman jajalah. <laughs> sama aja ngeintip ya, bodo amat lah. Lu mau ikut apa enggak terserah lu, guys ya. Gua cuman berbagi informasi. Alangkah baiknya kita cuan-cuan bersama. Kalau lu gak percaya sih, udah ada Asep Kanebo Irwan Nawawi itu guys ya, dari Ciharbeti, Kriswanto Air yang mengikuti following. Followernya di Facebook ka, tentunya udah tahu sih. Dia udah pada Maxwin anjir, anjir. Gua ditinggal anjay, mereka udah dapet jackpot Maxwinnya, biarpun di bed dasar dua ratus rupiah. Guys, bisa jackpot satu juta? Tanya aja lu kalau nggak percaya, cok. Cuman gue yang merana dan sengsara anjing-anjing. Emang kakek ini semua dajal sih, guys. Punya salah apa? gua sama mereka, cok. Seter emang nih. Oke okay guys ya Gue pengen nambahin bet lah Sabar sabar Ini beda guys ya Beda link gue sama yang di bed cacing tv guys Beda situs gue nyoba sih guys Makanya gue upload di room jackpot kita guys ya Beda soalnya Kalau di sana gue main live shot Gue gak pernah pindah-pindah situs sih guys Biarpun gacor gak gacor Yang penting gue main aja Udah Mana anak-anak Gue hanya berbagi Kenikmatan dari jackpot Zeusnya guys Gila gila gila Sensasional itu sensasinya guys. Sensasinya Sungguh binal guys <laughs> ah, Bisa bisa aja lubang. Oke okay, guys ya kita pantau lagi modal kita Udah mau disedot lagi Sampai ke biji guys Tadi udah dapet 200 seharusnya gue berhenti sih Tapi kalian tau lah Yang mengikuti channel saya Bad Cacing TV Gue sebenernya sih belum terlalu puas kalau segini guys ya minimal dapat 400 lah Tapi dikarenakan gue lagi sibuk juga jadi main apa adanya aja lah guys ya Gak begitu nafsu atau barbar mengikuti si iskobar ada kamar kota sini gila Aduh kenapa keluar skater cok Kalau ada skaternya begitu guys ya persentase petir yang akan diluncurkan oleh kakek dajal ini tidak ada cok Anjing banget tuh guys ya nggak bakalan udah dapat petir guys biarpun gak ada sketernya juga sulit server emang anjing ini mah guys emang parah sih cok tenang guys ya tenang sabar sabar Gua tadi udah upload juga di becacing tv guys ya udah gua upload hasilnya juga guys mantap pokoknya Pokoknya gue banjir dimanapun situs berada, gue harus mengejar-ngejar max win nya Minimal dapat petir merah lah guys ya, bikin jantung kita merah dan membara, jo. Gila-gila, udah ke dicupang sama janda anak lima guys ya, anjing-anjing. Alu ah, begitu mulu bang. Eh jangan munafik lah guys. Sikat, aduh, laknat Jam pasir dong, please please jam pasir tinggal dua pecahnya ini harus delapan guys ya minimal pecah delapan baru connection kurang satu babi babi mang setan ini jam pasir giliran item gede kagak connect giliran sampah dikonekin semua slot emang dajal anjay anjay sakit pala gue lama-lama kayak begini guys pusing banget cok max winnya kapan bang Lu doain gua lah guys ya. Sikat. Aduh jam pasirnya memang laknat coy susah kali koneknya loh. Parah ini mah guys ya. Pokoknya di channel gua itu slot yang gacor-gacor akan gua share guys ya, akan gua upload guys. Lu kalau main di Zeus juga, woi wahai kriswanto Wanto, asip kanebo, dan story bagus atau siapakah di sana berada tolong rekamlah bantu gue nyari informasi pola gacor pola gacor hari ini guys ya sikat aduh setan kagak ada yang konek gilanya dotnya tapi ke biji geblek kagak ada yang konek lo oke kita sikat lagi guys ya untuk sepinanya kalian bisa bebas memilih guys dan untuk yang bingung-bingung cara daftarnya nanti bisa hubungi WhatsApp saya lah gua gue kasih panduan atau gue upload aja guys ya kita upload aja cara mendaftar situs slot online begitulah kira-kira guys di bedcacing tv ntar gua itu ah besok ah gue upload guys ya soalnya orang tua-tua kayak kalian om-om ini otaknya minimalis guys <laughs> bercanda om bapak-bapak bapak-bapak nge ya ya disini bocil laknat atau bocil kematian alias saya akan menghibur kalian semua di kalian-kalian eh gimana gue ngomong sulit-sulit di sulit. <laughs> dikala kalian galau dan merana akibat masalah yang terjadi pada keluarga guys ya gue tahu sih ini channel gue isinya orang-orang ketai semua guys orang-orang gobik guys ya <laughs> bercanda besti oke cukup sekian lah bangke dapat segini doang guys ya